untuk membuat lengan kita awalan membuat slip knot setelah itu kita membuat chain dua chain dan kita membuat sc single crochet di bagian loop kedua dari hook itu membuat 6 single crochet ini untuk row pertama ya Nah, kita selesaikan sampai akhir. Setelah itu, kita slip stitch di bagian awal single crochet. Lanjut, kita bikin chain. Dan row keduanya kita membuat di loop yang sama dua single crochet seperti ini. Jadi setiap loop kita isi dua single crochet ya, atau juga disebut dengan increase. Jadi penambahan ya, ada penambahan itu kita lakukan sebanyak 6 kali pengulangan, dan jumlahnya ada 12 single crochet. Jadi, jangan lupa setiap selesai kita mengerjakan, dihitung kembali. Ini sudah ketemu kita di bagian akhir, kita slip stitch. Di bagian SC awal untuk row ketiganya kita membuat chain dan di loop yang sama kita membuat satu single crochet dan di loop selanjutnya kita membuat increase. Gitu ya, teman-teman ya. Satu loop diisi satu single crochet di loop sebelahnya kita membuat increase lagi kita lakukan enam kali pengulangan jadi totalnya ada 18 single crochet di row ketiga. seperti ini ya teman-teman ya ngerjainnya Nih, biar kelihatan ya satu inggris satu inggris oke teman-teman lanjutkan lagi sampai di akhir bertemu dengan single crochet awal setiap di akhiran pasti akan increase ya itu tandanya benar tapi kalau di bagian loop terakhir itu single crochet berarti ada yang keliru atau yang salah kita lanjut untuk row keempatnya. Kita membuat slip stitch, chain, dan di loop yang sama kita membuat satu single crochet. Setelah itu, di loop keduanya sama kita membuat satu single crochet lagi dan increase di loop keempat ini kita lakukan 6 kali pengulangan jadi totalnya itu ada 24 single crochet. loop pertama 1 sc loop kedua 1 sc dan loop ketiga increase oke teman-teman silahkan dilanjutkan lagi sampai nanti berjumpa di sc awal selalu dihitung ya teman-teman ya biar nanti kita tidak selalu dedel mendedel Untuk roh kelimanya, kita membuat satu single crochet di loop yang pertama, kedua single crochet juga, ketiga single crochet, keempat sama juga, lima, dan seterusnya. Itu kita sc keliling tidak ada penambahan ataupun pengurangan Seperti ini ya teman-teman ya kita lakukan sampai berjumpa di sc awal di sini ya kita membuatnya sebanyak dua kali ini saya sudah ke row ini saya menggantikan benang dengan warna abu-abu kalau teman-teman tidak mengganti juga tidak apa-apa ini saya hanya untuk mencocokkan dengan warna baju dan kakinya untuk row 7 kita mengambil hanya satu helai benang yang di bagian belakang ya teman-teman ya ini kita membuat satu single crochet di bagian belakangnya kita ambil ya jangan lupa di bagian belakang di back loop. Ini kita putuskan dulu benang yang warna biru dongkernya. Kita lanjut. Setiap lubang kita isi satu single crochet. Jadi itu juga sama, tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan. Jadi total keseluruhannya ada 24 single crochet ya. Tinggal ini lebih rapinya. Jadi kalau waktu kita merajut benang yang sisa itu kita bawa dirajut juga ya, jadi kelihatan rapi. ini teman teman ya nanti berjumpa di SC awal sini lagi ya oke teman teman oke. silahkan lanjutkan lagi ya ini kita sudah selesai ini untuk row ke delapannya kita membuat SC keliling juga ya teman ya jadi totalnya ada 24 single crochet. Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan. silahkan teman-teman selesaikan sampai akhir ketemu SC. Kita masuk ke row 9. Kita sudah membuat slipstick dan satu chain. Kita membuat satu SC, 2 SC, 3 SC, 4 SC. 5 sc 6 sc 7 sc 8 sc 9 sc 10 sc Selanjutnya kita membuat deks ya. Jadi dua lubang kita jadiin satu single crochet. Jadi teman-teman lanjutin lagi satu kali lagi ya. Jadi totalnya ada 22 single crochet. Oke, row 10-nya kita membuat 9 single crochet dan deks dua kali pengulangan. Totalnya ada 20 single Crochet Ini ya teman-teman ya. Penarikannya kita harus konsisten ya teman-teman ya. Biar jangan ada yang kendor, ini udah deks. Silahkan dilanjut ya. Nanti ketemu di single crochet awal. Untuk row 11 kita slip stitch dan bikin satu chain. Kita membuat satu loop di loop yang awal. 1 SC 2 SC 3 SC 4 SC 5 SC 6 7 delapan delapan single crochet dan di loop ini kita membuat back ya jadi dua loop dijadikan satu single crochet kerjakan dua kali sekali lagi pengulangan totalnya ada 18 single crochet di sini kita sip stick lagi lanjut kita ke row 12 kita di row 12 membuat 7 single crosser deks 2 kali pengulangan totalnya ada 16 single crosser kita ngerjanya harus hati-hati dan harus banyak berhitungnya teman-teman ya karena model single crochet ini harus banyak konsentrasinya oke kita lanjut ke row oke untuk row 14-15 kita membuat single crochet 16 ya dan row 16 kita membuat 6 single crochet dan dex dua kali totalnya 14 dan row 18 kita membuat 5 single crochet dan dex begitu sampai row 20 kita membuat 4 single crochet totalnya ada 10 ini kita membuat tangannya kita jahit ya. Saya hanya membagikan aja, karena kan di bagian badannya itu terakhir ada 24 single crochet. Jadi, kita bagi dua. Saya ngambil di bagian sisi kanan dan kiri aja, kita lihat seperti ini. Kira-kira pas baru saya menjahit, jujur aja, atau juga kita bagi, bagi dua. Ya, ini saya sudah masukin. Uh, busa hati ya di dalam tangannya bagian yang ada penyambungan kita letakkan di bagian dalam jadi tidak terlihat jelek dan bagian yang bagusnya kita letak di bagian atas silahkan teman-teman untuk menjahitnya ini agak ini ya lahir lari ya karena enggak dikasih jarum pentul ben ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. ada 12 Jadi, kita letakkan di bagian 12 ini. Nah, ini untuk bagian tengah leher ya. Jadi, ini di bagian badan pun sama. Jadi, untuk penanda, biar kita tidak miring-miring uh, ya, menjahitnya. nah seperti ini jadinya ya teman-teman tuh lehernya rapi jahitannya rapi ya oke selamat mencoba ya teman-teman semoga bermanfaat